Doa dalam kebimbangan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah tumpuan hidupku, dengan hati yang dirundung kebimbangan aku datang kepadamu. Aku ingat akan Yesus yang menjadi bimbang tatkala menderita di taman Getsemani. Tetapi engkau mengutus seorang malaikat kepadanya untuk memberikan kekuatan maka ia pun segera yakin akan kehendakmu. Dan ketika para murid takut serta bimbang karena diombang-ambingkan gelombang, Yesus tampil meredakan badai. Ya Bapa, engkaulah tumpuan iman dan harapanku saat ini. Pandanglah anakmu yang sedang dalam kebimbangan ini. Sebutkan nama Anda. Berilah aku kekuatan agar tidak goncang dan jatuh. Serangilah hatiku agar aku dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendakmu. Dan kembali melangkah dengan mantap dalam tuntunan tanganmu. Bantulah kami yang sedang bimbang ini ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.